Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hasil rendaman uh, Dari Pasir Yang sudah di Dulang Yang lokasinya di Sungai belakang rumah sini eh, Di bawah sungainya Ini rendamannya ini sudah sekitar kurang lebih tiga bulan. E, tidak ada kaitan dengan waktu, cuman e, kesempatan baru sekarang ada, sehingga e, akhirnya kita baru sempat untuk kita pisahkan. Ya kita tuangkan. Ini pasir hitam Pasir hitam yang sudah didulan Di sungai Di belakang saya ini Nah Yang Kita gunakan Air larutan cairan Yang kita gunakan untuk merendam adalah uh, kalau menurut yang biasa disebut dengan air raja cuman air raja yang kita pilih ini kita gunakan ini adalah uh, hanya menggunakan uh, garam uh, pupuk KNO3 dan air aki Kan, HCl dan HNO3 yang dijual di pasaran. nanti setelah di, disaring nanti kita coba-coba endapkan dengan menggunakan NaOH uh, atau soda api <tuh> nanti kita lihat apa hasilnya. kita perhatikan ya waktu yang kita gunakan ini menjadi lama karena tiga bulan baru ada kesempatan nah seandainya ini kita laksanakan secara kontinu uh, ya mungkin dan yang komplain terlalu lama Kesimpulannya, kita sudah bisa temukan. Cuman kita hanya menggunakan waktu senggang. Bisa ada kesempatan ya. Kita laksanakan lagi. kita tunggu cairannya ini kalau kita lihat di tutorial yang ada di di YouTube kayaknya caranya ini kemungkinannya mengandung serum emas iya nanti nantilah kita lihat Kebenaran Pasti Akhirnya akan terungkap juga Apakah ini ada unsur emasnya atau tidak Jadi kalau kita lihat ya Kayaknya sih Ada harapan ini pasir sungai yang kita sudah uh, sudah dulang kita pisahkan dengan materi-materi lain yang tinggal ini tinggal pasir hitam pasir hitamnya saja yang uh, yang berat itu yang tinggal di dasar nah sebelum kita rendam perlakuan yang kita berikan ya kita sangrai supaya itu kering dan Mungkin ada usul-usul yang lainnya juga bisa hilang Nah, pasir yang kita sudah sanggira itu Ya, baru kita rendam nah, Waktu yang saya gunakan rendam ini kurang lebih tiga bulan Tidak ada kaitannya dengan waktu sebenarnya Cuman kesempatan baru ada sekarang Sehingga uh, Baru kita Saring Dan sekalian juga kita baru mencari referensi literatur-literatur Yang ada di uh, Internet uh, Bagaimana cara Pengelahan Atau pengendapan uh, Larutan Dengan menggunakan Sistem aquarigia Atau air raja. Jadi saya rasa untuk sementara kita cukupkan sekian dulu karena ini mungkin butuh waktu sampai ya satu dua jam barangkali baru bisa habis semua. ya Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.